Secara garis besar, cerita dari film ini mengambil potongan dari serialnya Yaitu pada episode rintangan Siluman Tokorak Putih di mana sesuai rencananya, ia berhasil membuat Sunggokong diusir oleh gurunya namun jika bicara sejujurnya, pada serialnya itu merupakan salah satu episode yang paling berkesan Bahkan setelah saya tonton berkali-kali, feel dari kesedihannya masih sangat terasa Hmm, nampaknya film ini akan menjadi sangat menarik mengingat efek visualisasinya yang pasti jauh lebih canggih Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya Diceritakan setelah sekian ratus tahun Sun Wukong kembali ke kerajaan langit dengan membawa para Sluman yang menentang takdirnya Tentu pertarungan yang dahsyat pun kembali tak terhindarkan Pertempuran tersebut nyaris membuat kerajaan langit berada di ambang kehancuran Sampai pada akhirnya sang Buddha pun turun tangan dan berhasil mengecat Sun Wukong di bawah gunung lima jari selama 500 tahun Sang Buddha mengatakan bahwa kelak akan ada seorang biksu yang melakukan perjalanan ke barat Jika Sun Wukong bersedia untuk mengawal biksu tersebut, maka ia akan kembali mendapatkan kebebasannya Kini 500 tahun telah berlalu Sesuai titah dari Sang Buddha, Dewi Kwan Im e menunjuk seorang biksu dari negeri Tang Untuk melakukan perjalanan ke barat demi mengambil kitab suci Biksu ini adalah reinkarnasi dari murid Buddha itu sendiri yang bernama Tong Sancong. Berangkat dari kota Chang'an, Tong Sancong memulai perjalanannya bersama dua orang pengawal. Namun perjalanan tersebut jelas sama sekali tidak mudah. Mereka dikejar-kejar oleh seekor harimau yang membuat kedua pengawalnya lari ketakutan. Tetapi Bisutong Tong tetap bertahan dan mencoba bernegosiasi agar kudanya tidak dimakan. Jelas hal itu sia-sia karena kini justru harimau tersebut hendak memangsanya. Beruntung ia dapat meloloskan diri dengan masuk ke dalam sebuah kaki gunung. Ternyata ini adalah gunung lima jari Yaitu tempat dimana Sun Wukong menjalani hukumannya Kemudian Wukong membujuk Biksu Tong agar bersedia menarik kain di depannya Dengan begitu ia akan terbebas dan bisa membantu untuk mengalahkan si harimau Karena merasa sudah tidak punya pilihan lain Akhirnya Biksu Tong pun menarik kain tersebut Yang membuat gunung lima jari hancur seketika Kini Sun Wukong berhasil terbebas Dan sesuai janjinya ia pun menghajar harimau tersebut tanpa ampun Wukong mengetahui kalau biksu ini adalah biksu yang dimaksud oleh sang Buddha yang harus ia temani dalam perjalanan ke barat Awalnya biksu tong menolak, ia mengatakan kalau mungkin sun Wukong salah orang Namun sun Wukong tetap merasa sangat yakin bahwa ia adalah biksu tong yang harus ia temani dalam perjalanan ke barat Dengan tegas sang biksu mengatakan bahwa ia tidak butuh Wukong untuk mengawalnya Mendengar hal itu tentu kong pun merasa sangat senang. Kini ia merasa kalau dirinya sudah tidak punya tanggung jawab karena dengan tegas Bixutong menolaknya. Namun setelah ia pergi, sebuah simpai emas keluar dari kotak Bisutong yang kemudian langsung mengejarnya. Diketahui bahwa simpai tersebut adalah pemberian dari Dewi Kuan Im. Secara otomatis, benda tersebut langsung melekat di kepalanya dan sama sekali tidak bisa ia lepas. Ketika Bisutong hendak membantunya, ia menyadari kalau di simpai tersebut terdapat sebuah mantra. Dan saat ia mencoba membaca mantra tersebut Ternyata hal itu membuat Wukong mengalami sakit yang sangat luar biasa Merasa dipermainkan tentu hal ini membuat Sun Wukong menjadi sangat marah Beruntung Dewi Kwan Im kemudian datang menemui mereka Lalu beliau menjelaskan bahwa mulai hari ini Tong akan menjadi gurunya Temanilah ia dalam perjalanan ke barat Demi mengambil kitab suci untuk menyelamatkan umat manusia Dan baru setelah itu ia akan kembali mendapatkan kebebasannya namun, Sun Wukong sangat sombong dan keras kepala. Dengan kekuatannya, ia pun merasa terbang untuk mengambil kitab suci itu sendirian. Sayangnya, usahanya sia-sia karena seberapa jauh pun ia terbang, ia tetap kembali ke titik semula. Kemudian, Bishuto menjelaskan bahwa untuk mengambil kitab suci harus berjalan setapak demi setapak. Dalam perjalanan, kita diharuskan untuk melewati berbagai macam rintangan. Dengan begitu, ia akan sampai di kuil lain dan akan mendapatkan kitab suci yang dimaksud. Di tengah penjelasannya, seekor seluma naga raksasa muncul menyerang mereka dengan sigap. Semukong langsung menyelamatkan Biksu Tong, namun sayangnya kuda milik Biksu Tong berhasil dimakan oleh sang naga. Jelas, seluma naga tersebut bukanlah tandingan bagi sang naga, dengan sekali hempasan, semukong pun berhasil mengalahkannya. Kemudian, dengan ilmu sihirnya, semukong mengubah naga tersebut menjadi seekor kuda. Kemudian Wukong mengatakan kepada Tong bahwa nanti di sepanjang perjalanan jelas ia tidak akan mau menggendongnya. Hal ini berarti tentu Sun Wukong setuju untuk memulai perjalanan. Perjalanan pun dimulai dan singkat cerita tibalah mereka di sebuah tempat yang nampaknya seperti reruntuhan kuno. Di tempat tersebut mereka bertemu dengan seorang pria yang tengah mengejar sekelompok wanita. Kemudian dengan mata apinya Sun Wukong dapat melihat dengan jelas bahwa pria ini adalah jelmaan dari seluman babi. Tanpa pikir panjang, Sun Wukong pun langsung memukul siluman tersebut hingga ia menunjukkan wujud aslinya. Ia bernama Baji, yang akan lebih dikenal dengan nama Cepat Kai. Di tempat ini ia juga bersama teman silumannya yang bernama Sawu Ching. Pada awalnya sempat terjadi pertarungan di antara mereka, namun ternyata sama halnya dengan Sun Wukong, ternyata Pakir dan Wuching di sini juga tengah menunggu seorang biksu. Dahulu mereka adalah dewa di kayangan, namun karena mereka melakukan suatu kesalahan hingga akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Berdasarkan pernyataan dari Dewi Kuan Im mereka bisa kembali menjadi dewa jika bersedia menjadi murid biksu Tong dan menemaninya dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Secara diam-diam, ternyata mereka terus diawasi oleh ratus Siluman Tenggorak Putih Diketahui kalau Ratu Siluman Tenggorak Putih terus memperpanjang umurnya dengan memakan manusia Hal ini ia lakukan demi untuk menghindari lingkaran reinkarnasi Tentu kali ini ia merasa sangat senang Karena menurut legenda, dengan memakan daging biksu tong akan dapat membuat seseorang mencapai keabadian Lantas bersama para anak buahnya, ia pun mulai menyusun rencana untuk menangkap biksu tong kita kembali ke rombongan bisutong yang telah tiba di sebuah tempat yang sangat misterius. Semacam hutan yang secara tiba-tiba diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Di sana mereka menemukan sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang nenek bersama dua orang putrinya. Tentu nenek ini adalah jelmaan dari ratus seluman tokorak putih bersama dua anak buahnya. Wukong yang sudah curiga sejak awal mencoba melihatnya menggunakan mata api. Sayangnya, siluman ini cukup cerdik dengan menghempaskan debu untuk mengganggu mata api milik Sun Wukong. Diajaklah mereka untuk masuk ke rumah tersebut karena Sun Wukong belum bisa membuktikan apa-apa. Berbeda dari Wukong yang penuh dengan kecurigaan, begitu melihat wanita cantik, Copatkai langsung mencoba untuk mendekatinya. Tak ingin muridnya mendapatkan masalah, Bixutong pun segera menyuruh Wuching untuk pergi mengikuti Chupat Kai. Melihat Sun Wukong yang punya masalah dengan penglihatannya, sang nenek pun menyarankan untuk membasuhnya menggunakan air sungai di belakang rumah. Namun untuk berjaga-jaga, Sun Wukong membuatkan lingkaran pengusir Seloman demi untuk melindungi gurunya. Kemudian ia mengatakan, jangan pernah keluar dari lingkaran ini sebelum ia kembali. Dan benar saja, ketika Seleman itu mencoba untuk menyerang, lingkaran tersebut dengan sigap langsung melindunginya. Tidak kehabisan akal, siluman ini pun mencoba menggunakan siasat yang lain Lalu ia pun mulai menceritakan mengenai masa lalunya yang dianggap sebagai wanita pembawa sial di desanya Karena hal itulah ia diusir sehingga ia mengasingkan dirinya ke dalam sebuah hutan Ternyata cerita tersebut membuat Tong sangat tersentuh sehingga ia keluar dari lingkaran untuk mencoba menenangkannya Sementara itu, Sun Wukong telah berhasil menginstal ulang mata apinya Sehingga ia kini dapat menggunakannya kembali Kembali ke tempat Bixutong, Sang Ratu Siluman Tengkorak Putih hendak menyerangnya Beruntung Wukong datang tepat waktu dan berhasil memastikan Bahwa wanita tua ini benar-benar jelma dari Siluman Namun Siluman ini masih mencoba untuk memanfaatkan perasaan dari Bixutong Dengan pura-pura pingsan di hadapannya. Kemudian ia mencoba untuk melarikan diri dengan keluar dari tubuh nenek tersebut Tentu Wukong yang menyadari hal itu langsung mencoba untuk mengejarnya Dalam pengejarannya, ia melihat dua anak buah seluman itu yang hendak menyerang Cobaat Kai Tentu tanpa rasa ampun, Sun Wukong pun langsung membunuh mereka Melihat Sun Wukong yang tengah sibuk melindungi kedua adiknya Sang Ratu Seluman pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyerang Biksu Tong Namun lagi-lagi Wukong datang tepat waktu dan langsung menghajar seluman itu di sini Biksu Tong belum tahu apapun, begitu juga dengan Cipatki dan Wucing yang hanya bisa menyalahkan Sun Wukong. Meskipun Wukong sudah mencoba menjelaskan bahwa wanita tua ini adalah jelman siluman yang akan menyakitinya. Namun sayangnya Biksu Tong sama sekali tidak mempercayainya dan malah menghukum Sun Wukong dengan membacakan mantra dari Simpai Emas. Tentu karena hati Biksu Tong yang terlalu baik, sedangkan Sun Wukong yang tidak bisa mengendalikan emosinya dimanfaatkan dengan sempurna oleh siluman ini. Malam harinya, Sunwukong menyendiri di sebuah tebing. Ia masih memikirkan niat baiknya yang tidak disambut baik oleh Biksu Tong. Kemudian Biksu Tong datang menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya. Lalu Biksu Tong menjelaskan bahwa mungkin saja Sunwukong memang benar karena pada dasarnya setiap orang memang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun di luar itu semua, sebenarnya Biksu Tong juga bisa merasakan penderitaan yang Sunwukong rasakan ketika ia tengah membaca mantra simpai emas. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kembali berbaikan, sehingga perjalanan pun bisa kembali dilanjutkan. Kini, sampailah mereka di sebuah ibu kota kerajaan. Di sana, sang kaisar menyambut baik kedatangan mereka hingga menggelar sebuah pesta perayaan. Di tengah perayaannya, Sang Kaisar juga menceritakan mengenai masalah negerinya kepada Biksu Tong mana muncul Ratu Siluman Tokorak Putih yang menyerang negerinya dan memangsa para anak kecil Hal tersebut Siluman itu lakukan demi untuk memperpanjang usianya Setelah itu Sang Kaisar bahkan sampai berlutut demi meminta bantuan kepada Biksu Tong Agar bersedia membantu untuk mengusir Siluman itu Tiba-tiba, Ratu Suluman Tengkorak Putih datang dan masuk ke dalam kerajaan untuk membunuh seluruh pasukan yang ada di sana. Namun ternyata, tujuan ia datang kemari hanyalah ingin berbicara empat mata dengan Sun Wukong. Sun Wukong bersedia dan masuklah mereka berdua ke sebuah kastil. Kemudian, Sang Ratu Suluman Tengkorak Putih pun mulai mempengaruhi Sun Wukong. Ia tahu kalau simpay emas yang dipakai di kepala Sun pasti membuatnya sangat menderita Lantas apa bedanya ia dengan topeng monyet yang dipaksa untuk menghibur orang-orang Kemudian Ratu Siluman mengatakan kepada Sun bahwa ia bisa membantunya untuk mendapatkan kebebasannya kembali Namun sebagai gantinya, Wukong harus menyuruh gurunya untuk datang menemuinya sendirian Tujuannya sudah jelas, yaitu Ratu Siluman ingin memakan daging Bixutong agar dia bisa mendapatkan keabadiannya Setelah Ratu Siluman Tokurak Putih pergi, nampaknya Sun Wukong mulai mempertimbangkan ucapannya Ketika Bixutong sendirian pergi menemui Ratu Siluman Tokurak Putih, ternyata Sun Wukong malah mempermainkannya Ternyata kesetiaannya jauh lebih besar daripada kebenciannya, sampai pada akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka Ratu Silman Tokorak Putih juga memanggil anak buahnya untuk membantunya bertarung melawan Sun Wukong. Untunglah Cupat Ke dan Wuching berhasil mengatasinya. Di tengah keributan mereka, situasi ini dimanfaatkan oleh pengawal Kaisar untuk menculik Big Tong. Dari sini diketahui bahwa dalam dibalik penculikan anak-anak ternyata adalah ulah Kaisar itu sendiri. Ia meminum darah mereka demi untuk menyembuhkan penyakit kutukannya. Kini setelah mengetahui fakta bahwa daging Biksu Tong memiliki khasiat yang sangat luar biasa, ia pun berambisi untuk memakannya, agar penyakitnya bisa sembuh sepenuhnya. Untunglah Sun Wukong datang tepat waktu, sehingga gurunya dapat diselamatkan. Namun sebelum sempat membunuh kaisar itu, Biksu Tong mencegahnya. Sun Wukong pun menurut, sehingga di sana ia hanya membebaskan para anak-anak. Setelah peristiwa itu, rombongan Biksu Tong pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kerajaan itu. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali para orang tua yang berterima kasih atas kepulangan anak-anaknya Di antara banyaknya kerumunan, ada seorang anak yang berniat mempersembahkan hadiah kepada Biksu Tong Lagi-lagi hanya Sun Wukonglah yang menyadari bahwa anak tersebut adalah jelmaan dari siluman Sandiwara para siluman ini masih dilanjutkan dengan kedatangan ratu siluman tokorak putih yang menyamar menjadi ibu anak tersebut Agar muridnya tidak semakin brutal, Biksu Tong pun bahkan sampai membacakan mantra Simbaya Emas. Namun dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, suhu Wukong tetap melanjutkan untuk menghajar siluman itu. Kini emosi Biksu Tong pun juga sudah benar-benar memuncak. Ia menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menjadi guru Sun Wukong, sehingga ia kini mengusirnya. Kucing dan Patke mencoba untuk meminta pengampunan untuk kakaknya. Sayangnya hal itu sia-sia karena keputusan biksu Tong sudah bulat. Menurutnya Sun Wukong hanyalah siluman kera liar yang hanya tahu cara membunuh. Bahkan sebelum kepergiannya ia tidak sudi untuk menerima penghormatan dari Sun Wukong. Dan benar saja, sesaat setelah kebergiannya, Ratu Selamat Tokorak Putih langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menangkap Biksu Tong. Setelah gurunya diculik, terjadilah perdebatan antara Cupatke dan Wuching. Cupatke yang sadar akan batas kemampuannya, lebih memilih untuk mengakhiri perjalanan sampai di sini. Namun Wuching tidak sependapat Ia malah mengatakan bahwa ternyata Patke adalah orang yang tidak setia Sehingga pada akhirnya mereka pun memilih jalan masing-masing Sa Qing memilih untuk setia Meskipun itu harus mempertaruhkan nyawanya Lantas ia pun pergi ke tempat ratus lemah orang putih Untuk menyelamatkan gurunya